Nesri Mata dari Eire Trio ingin mengucapkan kepada saudara-saudariku, terkhususnya Jemaat HKBP Pardamean, Resop Pardamean, karena telah mendukung video musik rohani yang berjudul Tenang dalam lindunganmu, sehingga saat ini telah mencapai 1 juta viewers di kanal Youtube. Semoga dengan adanya lagu ini, kita semua selalu yakin dan tenang di setiap perkara yang kita hadapi ada Tuhan yang selalu melindungi dan memampukan kita di setiap cobaan yang kita hadapi dan semoga lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua karena telah setia menonton video musik dari Irene Trio yang berjudul Tenang dalam didunganmu Jangan lupa untuk terus menonton, mensubscribe, like, comment, and share video musik Rohani dari Irene Trio ke semua media sosial yang kamu punya. Sekali lagi terima kasih. Shalom, salam sehat. Tuhan Saya Maya Situmorang dari Eirene Trio ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk saudara-saudari dan terkhusus untuk jemaat HKBP Pardamian yang sudah mendukung musik video kami yang berjudul Tenang Dalam Lindunganmu sehingga video kami memperoleh 1 juta viewers di kanal Youtube dan semoga lagu kami ini dapat membawa berkat untuk orang-orang yang mendengarkan dapat menambahkan sukacita dan semangat untuk hidup semua orang dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak Horas. Halo teman-teman semua dimanapun berada, saya Feryatika Siombing. Dari Irene Trio mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton dan mendukung kami hingga video kami sampai 1 juta viewers. Terkhusus juga buat jemaat HKBP Pardamean yang selalu setia menonton, like, komen, dan subscribe. Semoga dengan adanya lagu ini kita dapat bersuka cita dan tetap dalam lindungan Tuhan seperti dengan lagu kami Tenang Dalam Lindunganmu. Jangan akan terbuka bagiku Ku percaya semua janjimu Kau Allah yang setia Alhamdulillah aku mampu Menanggung semua perkara Terima kasih ini berganti Tenang